kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? dunia nah kenapa terlena? itu kaki-kaki namun <tuh> nabi itu delok rata nabi, itu, ratau, dilok, nabi. nabi Duh, saya ini tak latih gitu, jadi wali tapi muka dimah kulon itu belum pernah, dilok. saya pernah punya kakak wakil bupati punya teman gubernur, teman gubernur banyak itu. kulon juga susu suai rawani, mereka kumatir seneng. nabi itu pernah, nabi itu manusia, pernah lewat itu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 Terus akhirat, tahu ngenangan sujud bertenat. Tapi kaya tahu yes kira-kira gitu. Latar pas roh ilmu yakin, pas mlebu. Jadi, mulanya, kita, dini kiat-kiat supaya mlebu. Makanya late melihat dunia gue jadi kesuweh. Misalnya di jadi pejabat.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 Jadi <tuh>, Rasul tak kayak tertut pinter, tertut pinter gue jalan, ya. jalan judul ya, bisa gaya bisa. Dulu Rano mana nih? Wanuka oh, ageruang, misal so, mau cokitas, mah gundel, jelas lah. Po, Jadi saya ulang lagi. Ya. Makanya saya itu nanti kalau sampean Alim sudah kayak saya, itu pasti nggak bisa, nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu, sahabat dulu aja yang gampang ditiru.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 Rokok. Pilih-pilih di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia sudah menang. Dendamnya kesampaian. Syukurlah yang matainya aku enggak tahu sujud. Jadi tak patut untuk menerokok, langsung gelu-gelu. Gitu. <tuh. tuh>. Saking hormatnya sampai sing jenangnya sujud. Tapi kita sekarang enggak? Rawangnya sholat sujud. Kita ya, mau nganggur. <tuh>. Otak kita ini sudah. PKI lah. Jamur. PKI alus.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 Ya Rasulullah tihiru terus kemudian jadi wali serai iso kadung salah biasa wae. Aku ulang ganti lagi yuk biasa wae. Aku mau romezjid dengan tani makomat ya biasa wae. Ya <coughs> Tapi <telluk> kan bisa jadi wali lewat jalur li yuk aku ya. Jalurku kan agak. Mulang yuk mari wali saberning coba ya mari wali. Aja nono jalur. pikir lu mari, ya mari ya. wali. Tapi kan loro. pikir loro. Jadi Imam Adil yuk wali. Ini bucu judes itu. Wali, masyur, Kalau wali kamu baru kayak di pojok, juteh. Jadi jalur jadi wali. Wo, oh, lebih ngeri lagi, ngeri tenang. nanti akhirnya tidak udih. Jadi ada anak jatih wawag. Kan? Para mami takut istri silakan baris-baris, baris-baris itu. Pak Rina tetap moro. <tosimu>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 Jadi dulu itu kalau para nabi itu ya, ya, seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dengan min ahli sujud, wa min ahli Quran, wa min ahli sunnah nggak apa, ya, pakai seneng apa, orang tak seneng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 Ya, gak apa-apa itu udah gak dosa. tapi takut saya. Karena elah, ilmu keju laku, itu tolong. Jadi, aku nih, tak biar tekong aja, barbus, warbu, paham, garmu, ragarmu, wala mulan ngarep, ngarep, ngarep, ngarep, ngarep, ngarep, ngarep, aku tenang ngarep, ngarep, ngarep, ngarep, ngarep, ngarep, latihan,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 Nah, beliau sujud, sikilku tak ingat. No. Nah, beliau ngaduk, tak loncengnya. Jadi, Aisyah, wakana Muqtari, goton Bene di turut, terlentang. Jadi, cara, ya sudah, terlentang ya. Ngomong Nabi yang sholat suwi, dia tetap solat. Tapi itu, bujuwai, ya, orang ngeras sholat. <tus> <tus> <tus> bujuwai, ya, orang ngeras sholat. Bujuwai, <tus> ya, orang ngeras sholat. Bujuwai, orang ngeras, orang ngeras, orang ngeras. Sekarang, orang Kasus, ya,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 coba di, ini bukan adanya raih klas, karena raih klas, aku juga raih klas yang malah maka orang kalah merokok yang terlaluas <laughs> makanya ini dipikir ya, saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh Dijiban bin menjadi bodohkan, anda minum teh kemudian anak anda jatuh di pinggir anda ya? nah sekarang menyangkut mujizat, ini masih tentang ayat ini, nanti sampe tahu logikanya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 makanya cara pangeran wama minta batin fil arti wala ta'iri yati ruhi janahaihi illa umamun amsalukum ketika orang kafir minta bukti kudrahi Allah apa? jadi nabi itu sudah ada manuk kalau manuk terbang, bukti kudrahi Allah biasa mata tidak manuk terbang itu sudah manuk terbang bukti kudrahi ini itu sudah bergantung, itu bukti kudrahi, tidak bisa bergantung tapi maksudnya orang kafir bukti kudrahi pangeran itu tidak bergantung waduh ini bedanya apa? mau khalil untuk waduh kok